Yang kami hormati Marilah kita buka acara pada sore hari ini Dengan bacaan berkata selamat Selanjutnya yaitu sambutan Dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Mencik Arkin Membakanin Bapak untuk memberikan Pada dua kata Setelah kata Istidak dan Siap berhenti Sangan Mana semangatmu anak semangatmu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <Sessizukat> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wala hawla wala quwata yang saya hormati Bapak Ibu guru, khususnya guru kelas 2, di sini ada Bu Fat, ada Bu Dewi, bukan ada guru kelas 2D, kemudian Dewi, guru agama, ada Pak Sebu, guru olahraga, ada Pak Ruman, guru TK dan juga ada Ustaz Iwan, selaku eh, Al Banjari ini karena enggak ada bapak wali muridnya ya. Mama-mama sama ya. Mama-mama yang hebat kelas 2D. Tepuk tangan untuk mama-mama. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga mana. Kemarin itu kita mencari NC. waktu acara di Horizon. Ternyata mama-mama 2D, dua mama yang luar biasa, MC tepuk tangan untuk mama-mama kita yang luar biasa MC. Jadi bufak tinjen untuk tahun depannya, MC untuk acara Tia Sedangkausa Mohon, Mohon terima kasih mangga luar biasa Ini bufak diajak usia tinggal acara seperti ini Tidak, tapi? Baik, luar biasa kan, tepuk tangan untuk mama-mama 2D, tepuk tangan lagi Oh luar biasa Alhamdulillah. kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat rahmatnya sehingga anak-anak semuanya kelas 2D kita berada di ruangan yang luar biasa ini dalam rangka Insyaallah Allah yaitu bersyukur kepada Allah atas kenaikan kelas yang Insyaallah tanggal 25 Halo Halo anak-anak semuanya tanggal 25 hari Sabtu 25 Juni besok itu Insyaallah kita sudah mengambil rapor tadi Bapak Ibu guru sudah rapat rapat tentang kenaikan kelas untuk kelas ini 4 naik atau tidak ya Alhamdulillah, semuanya naik ke kelas 3. Tepuk tangan untuk berkata. Ini sudah ini ada perbukaan karena tadi barusan rapat kita. Makanya Pak Mus mohon maaf, ini tadi tidak sempat pulang ke rumah. Ya sekalian, kalau bajunya tetap putih ya. Kemudian yang kedua, salasalah mudah mudah-mudahan tetap diserahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mama-mama yang saya hormati dan anak-anak semuanya, kelas berada, coba perhatikan ya, yang jelas sekolah jadi mewakili SD Al Kausar, kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya selama ini, atas pendampingan dari mama semuanya yang luar biasa khususnya kelas 2D yang walaupun satu tahun sebelumnya itu kita mengalami pandemi Alhamdulillah di kelas 2 ini mulai karena salah bulan September itu 30% naik 5% kemudian setelah hari kemarin kita sudah mulai 100% jadi pendampingan dan kerjasama ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Insyaallah atas bimbingan pendampingan dari mama semuanya untuk putra-putra dan kecinta mudah-mudahan ke depan kerjasama ini tetap kita lanjutkan yang menjadi harapan kita yang biasanya menak mama, mama kami sampaikan bahwa di itu, setiap tahun mestinya ketika naik kelas itu biasanya November atau Januari atau mungkin Maret itu April ada kegiatan kebuyupan yang berkaitan dengan PLK pembelajaran di luar kelas sehingga nanti di kelas 3, Insya Allah, kegiatan, salah satu kegiatan pembelajaran dua kelas ini, Insya Allah, akan kita mulai nanti setelah di kelas 3. Tepuk untuk kita selanjutnya. Jadi di kelas 2, Alhamdulillah, dimulai dari Valencia ini. Tadi saya kaget, om, acaranya kok luar biasa ya. Ini penghormatan untuk wifat, terutama kelas 2D. Kemudian yang kedua, Semuanya, jadi apabila dalam pelayanan kami selama ini, khususnya kelas 2D, ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kami ke depan, mari kita bersama-sama, tidak lain harapan kita adalah bagaimana anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang sukses. Bagaimana anak-anak kita ini menjadi anak yang cerdas, yang pintar, bukan hanya pintar matematikanya, bukan hanya pintar ipanya, tetapi pintar segala-galanya, agamanya, jadi akademiknya, non-akademiknya selalu diraih oleh anak-anak kita. Sehingga pada akhirnya mereka menjadi putra-putri yang soleh dan solihan, yang senantiasa menjadi dambang kita yang sukses dunianya dan juga sukses akhiratnya. Mama-mama yang diorang kurang sampaikan, di Al-Qaussar itu banyak sekali program-program yang kita laksanakan. Terutama Alhamdulillah ada program kubi, ngajinya anak-anak yang satu minggunya empat kali tidak salah ini bergerak efek nobel sehingga kalau misalnya anak-anak kita di rumah itu sudah tidak ngaji itu tidak masalah. Tetapi ya, misalnya kalau ada tambahan ngaji tidak masalah juga ya. Seandainya satu minggu itu dalam empat kali pertemuan buminya itu sudah cukup ya. Tetapi ya, misalnya mama-mama atau orang tua kepingin mengembangkan agar cepat. Ya membaca Al-Qur'annya Tidak masalah Jadi ini yang kita harapkan bersama Juga kegiatan-kegiatan Beragian Akademik Untuk pelajarannya insya Allah Sudah memulai Sudah mulai kita kembangkan Dengan nilai-nilai Apalagi insya Allah Tahun ini nanti Juli Kita semulai dengan kurikulum baru Namanya kurikulum Merdeka Tapi insya Allah dimulai dari kelas 1 dan kelas, kelas 4 dulu sehingga harapan kami adalah mari kita bersama-sama bersinergi sekolah bapak ibu guru dan orang tua wali murid agar senantiasa bekerja sama terus mendampingi terus memberikan masukan kepada sekolah mudah-mudahan SD Al menjadi SD Al yang lebih baik dan lebih maju lagi sebagaimana harapan orang tua secara keseluruhan. Sekali lagi, ini saja barangkali sebagai sambutan dari kami. Mohon maaf yang sebesarnya dan terima kasih mama-mama yang luar biasa, kelas 2D yang telah berupaya maksimal mungkin dalam kegiatan pada sore hari ini, yaitu tasakuran kenaikan kelas 2 ke kelas 3. Mudah-mudahan anak-anak kita sekali lagi menjadi anak-anak yang soleh dan soleh berguna bagi agama, rasa bangsa dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mustaqim, selaku Kepala Sekolah SD al kausar Yang saya hormati Mama-Mama kelas 2D. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD al kausar serta anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmatnya berupa kesehatan, serta kesempatan sehingga kita semua bisa hadir pada acara tasakuran di sore hari ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada tujuan nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan sore ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mama. Wali Murid SD Al Kausar khususnya Kelas 2 yang memberikan kepercayaan kepada saya pribadi dan kepada teman-teman guru Al Kausar untuk mendampingi dan membimbing anak-anak belajar di sekolah khususnya Kelas 2. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada. Mama-mama Pak Uyupan, khususnya pengurus yang begitu semangatnya Mendampingi saya dalam mensukseskan kegiatan belajar, mengajar di kelas hmm, Saya juga mengucapkan permohonan maaf apabila selama mendampingi anak-anak Ada kesalahan kata maupun sikap Yang terakhir pesan bufad pada anak-anakku, nanti kalau kalian naik kelas tiga, tetaplah menjadi anak yang rajin, terutama rajin sholat, rajin ngaji, hormat kepada orang tua, sayangi saudara kalian serta teman-teman kalian. Itu saja pesan dari Bupat. ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Idri Elia, GFDD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Asyarakat Bapak Pistakir Yang saya hormati Bufat Selaku Bukat Kepali Kelas 2D yang saya hormati Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, Guru TK, sekaligus juga Guru ekstra Ekstrakurikuler Kelas 2D. Yang saya hormati juga Mama Mama Pagiuan Kelas 2D dan juga anak-anak yang sedang berbahagia pada sore hari ini. Syukur Alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan untuk bisa hadir dalam acara tasakuran kenaikan kelas 2022 pada sore hari ini. Nah banyak yang ingin saya sampaikan di sini, saya hanya ingin yang pertama mengucapkan terima kasih yang sedalam Bapak Mustafim di sini yang sudah meluangkan waktu hadir untuk memenuhi undangan kami dari Pak Uyukan kelas 2D dan terima kasih kami juga sampaikan kepada Bapak selaku 2 kelas 2D, dan juga guru mata pelajaran sekaligus guru ekstra yang selama satu tahun terakhir ini sudah memberikan ilmu sekaligus juga sudah membimbing putra putri kami kiranya dalam satu tahun ini mungkin ada kejahilan dari putra putri kami kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena yang namanya anak pasti kadang membuat kita cengkel okay, okay. Terus saya juga mengaturkan, terima kasih juga saya pribadi, saya berterima kasih yang dalam-dalamnya juga untuk pengurus pagi Yang sangat-sangat membantu saya. sudah akan dengan seperti ini suksesnya seperti ini juga terima kasih saya dalam dalamnya untuk mama-mama Pak guru kelas 2D yang mungkin dua tahun ini dari kelas 1 dan 2 uh, bisa diajak kerjasama dengan baik Bapak kalau boleh saya memilih atau boleh request ini kalau diizinkan tidak, tidak ada rolling di kelas lagi, <laughs> mungkin karena karena jujur uh, pak dari dua tahun ini kita tuh sudah saling kenal kayak gitu pak. Jadi mungkin kalau seandainya mau rolling lagi kita juga adaptasi, mungkin kayak gitu ya. Uh, juga saya berharap dengan adanya acara sore hari ini, walaupun sederhana, tetapi bisa bermakna. dia kenang oh ini aku pernah ke Valencia sama teman-temanku apa pas lagi kelas 2 pasti dia akan, akan mengingat hal itu walaupun kecil pasti diingatnya namanya kan? uh, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan uh, kurang lebihnya saya mohon maaf untuk Bapak Mustakim dan juga para Dewan guru yang sudah hadir pada sore hari ini sekali lagi saya diingat bapak ibu selama satu tahun terakhir ini saya diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya yang mama. tadi kan bapak mustahil bilang bahwa ada yang berarti jembat-jembat sudah badarin ya pak 1 2 oke lagi siap lagi. oke 1 2 lagi 1 2 oke ya lihat kamera satu dua lagi oke okay. ya anak-anak dari samping dari samping ya siap sini sini dia akan I'm happy studying at Alkausar Elementary School. I'm studying reading Al Quran and and Sesra. Alkausar is the best. Yes, yes, yes. Bukal. sekarang apa dulu Bukal. Bukali -bukali ya, masih masalah waktu ya yeah. nah, nanti kalian jawab misalnya jam 7 pagi apa jam 7 malam yeah. nah, coba mas gibran mas gibran sholat jam salat jam tujuh malam jam tujuh malam itu itu jam berapa Jamis -jamis. Jamis sini sama. 16. 19.00 betul sekali. Mas Akbar, sholat subuh jam 05.00. Jam 5 apa itu nih? Selamat pagi oh, Betul, betul. Sekarang Mas Jafran Mas Jafran Mas Jafran tidur jam 9 malam Jam 9 malam itu jam berapa? Jam 21. 21 malam Jam 21 malam Betul Mas Jafran ya sekarang ini, Mas Abidah Mas Abidah tidur malam ya terbangun jam 01.00 Jam 1 apa itu? Jam 01.00 malam Tidak, bagus Mas Abidah Sekarang Mas Aswan <laughs> <tuk> Mas Aswa pulang sekolah nggak langsung pulang, uh, lang, uh, main sepak bola dulu. Akhirnya pulangnya jam 13.00. Jam berapa itu? Jam <tuk> satu, <tuk> satu siang, Satu siang. Sekarang Puteri, moga ya, ya pinter tadi sudah belajar tentang pukul atau jam ya yang dikenal dulu waktu kelas 1 masih jam 1 sampai jam 12 saja malam juga 1 sampai jam 12 malam ya sekarang kelas 2 sudah belajar mulai belajar pukul 13 pukul 14 begitu ya anak-anak tadi semuanya pinter menjawab dengan benar sekarang belum dapat pertanyaan. Eh oh, sampai Erlangga. Dengarkan ya Mas Erlangga tanya yang lainnya semua. Mas Erlangga tadi sudah salat asar apa belum? Belum. Oh, oh, oh. Salat asar siapa tadi yang sudah salat asar? Saya. Oh, oh, nah, Mas Erlangga yang menjawab. Lainnya didengarkan saja. Kalau salat asar itu berapa rakaat Mas Erlangga? Bekerja sama? Bekerja inter. Anjut, Mas Ruzer, ah! ya, Ruzer. Mas Ruzer, kalau setelah sholat asar sebentar lagi sholat apa, Mas Ruzer? Sholat magrib. Berapa rakaat sholat magrib itu? Tiga, Tiga rakaat inter, ya. Sekarang Mas Arjuna. Ada dua anak, belum diberi pertanyaan sama begitu. Bentar, belum. sholat mas Rehan, sholat fardu yang dilakukan pagi hari, kemudian dari sholat apa? Sholat. subuh, sholat subuh, sholat subuh berapa rakaatnya? Dua rakaat. 12.00 dua belas titik nol semuanya ya. untuk dua belas titik nol Berarti berapa? Dua belas siang Siap, siap betul. Eh, sebelum melaksanakan sholat semuanya biasanya untuk berbudu uh, supaya apa supaya suci semuanya ya sekarang masih ingat apa budu? Agak mundur biar tidak agak mundur sedikit ya. Ayo semuanya masih ingat siap tangannya bagaimana nih? Semuanya satu dua. Baca pikir, yaitu membaca tasbih. Di bacaan tasbih? Setelah itu, membaca takbir. Bacaan takbir di mana? Setelah itu, membaca tahbulil. ya kita mengucapkan istighfar gimana baca istighfar? Ketika terkejut, ya terkejut, mengucapkan apa? Ya? Lo kalau hati kita merasa bahagia dan senang, ya seperti ini tadi ada acara ini senang kau tidak senang kita ucapkan apa Mbak Sanas ya tapi tidak Mbak Nova Asyila ucapkan apa kalau senang artinya alhamdulillah pinter ah, ya kalau ada orang yang memberikan sesuatu apakah itu berupa -upa? Aku Bila alami, Terima kasih pada Allah oh, Ya Mbak siapa nih? Mbak uh, Mbak Siva Mbak uh, Mbak Mbak Bila Siva Ya uh... <tik> Mbak Siva Sekarang Mbak Siva Bacaan takbir bagaimana? <tik> oh, wow the... Wow, apa pintar Seratus sudah semua ya. Sekarang waktunya untuk mendapatkan hadiah dari mama-mama semuanya. Foto semua ya, uh, Bu Dewi sama Bu di belakang lagi nih. oke, siap ya, halo anak-anak lihat kamera semuanya ya, halo lihat kamera semuanya, siap ya, senyum semuanya, satu, dua, lihat kamera, lagi, satu, dua, lagi, satu, dua. <gir> <gir> Sudah ya? <gir> besar yang sudah menyempatkan waktu hadir dan bapak ibu guru uh, sd atau juga terima kasih banyak dan di dulu ngomongnya anak-anak mas Arjuna Deva eh tanamnya diangkat alam berdoa bersama-sama dengan membaca amin dalam hati ya Bismillahirrohmanirrohim Allahumma salli salli ala nabi Muhammad wa ali sayyidina Muhammad Allahumma gafir lana wal walidaya warhamma adama rambayana sohira Rambis rohli sodai, wa yasirli amri, wa ahlul uqdatam il lisan, yafqahu qawli Rabbana dolamna anfusana, wa illam tagfir lana, wa tarhamna lana kunnanda minal khasiri Robbana atina fi dunia khasana wa fil afti rabbi khasana wa gina adabanna subhanahu mika rabbi l'izzati amma yasidu wassalamu ala musalli walhamdulillahi rabbil alaikum semoga langkah kita menuju kesini untuk mengikuti acara ini Allahumma di. Diberikan berkah dan rahmat sehingga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih ya, anak-anak. Sekarang berdoa akan makam dalam hati. Allahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.